Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Muhammadan abdu wa rasuluh amma ba'du. Jumpa kembali dengan Aqidah Channel pada kesempatan kali ini sapa-sapa saudaraku semuanya ikhwan wilayah yang hari ini masih setia bersama Aqidah Channel. Semoga ikhwan wilayah semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kali ini ya saya menemukan Satu video ya dari Pendeta HTD Yang memberikan judul Yaitu <tuh> uh, Ini judulnya Sangat Menggelitik nih <tuh> Menggelitiknya Saya baca dulu HTD Daud Lawan Goliat Penista Cabul Sundal Nah ini di sini Muncul per Pertanyaan coba kita lihat ya judulnya kita lihat bersama-sama nanti ada ada keseruan apa di video ini Dan mungkin kita semuanya tahu pendeta hati ini seperti apa kalau lagi bongkar-bongkar Yang kadang-kadang sampah yang banyak dibongkar akhirnya apa ya namanya sampah aromanya pasti kurang sedap Bagaimana video tersebut kita dengarkan yang satu ini Terima kasih yang sudah memberikan judul ini ya ini dari seseorang yang uh, wa ke saya judulnya begini htd Daud versus baik, htD Daud melawan Goliat penesta cabul Sundal Mantap mantap judulnya mantap ini. Uh, nanti kita akan dengarkan. Coba tertuju kepada siapa ini? Daud siapa? Goliat siapa? Penista siapa? Cabul siapa dan sundal siapa? Lanjutkan, Pak Pendeta HTD. Pendeta HTD itu ibaratnya Daud melawan Goliat yaitu uh, penista agama, pendeta sundal dan pendeta cabul dan perempuan sundal jadi HTD daud versus goliat penista e, cabul sundal ya. ya bapak ibu saudara sebenarnya ini e, kisah daud melawan goliat itu ada di satu samuel 17 ya satu samuel 17 Oh ternyata ada kisahnya ya. Ada kisah Daud dan Goliat ini di dalam bible Pak Pendeta HTD ya. <tuh> Coba nanti Pak HTD menjelaskan enggak? Dan di dalam Bible itu di diperumpamakan ke judul ini uh, tertuju pada siapa? Nanti ada yang merasa enggak dan ada yang kepanasan enggak? Yang pastinya kalau kita melihat perseteran persetuan akhir-akhir ini Pasti timbul pertanyaan ya Kalau ada judul HTD Daud lawan Goliat Penista Cabul dan Sundal Itu tertuju pada siapa? Ikhwan Villa semuanya pasti bisa menelaah Dan satu hal Pasti Oten sama Oten Sama-sama saling kesurupan Memang yang kita ketahui, perseteruan di antara mereka ini banyak yang kesurupan. Bahkan yang di channel akidah ini, ya, di akidah channel ini banyak sekali kristen-kristen yang kesurupan yang menyalahkan sebuah judul tapi no problem. Emang urusannya apa dengan lo? Gitu kan, <laughs> kita santai aja. Yang jelas, akidah channel hadir mengutamakan informasi dan membantah. Hujat-hujat para penista agama dan menghadang para penghujat misionaris untuk mengikis yang mungkin iman-iman saudara kita yang masih lemah. Dan untuk kali ini kita mungkin sedikit ada hiburan dari Pak Pendeta td bagaimana pernyataannya yang akhir-akhir ini semakin menggemparkan dunia uh, apologet ya. Kita lanjutkan videonya Ikhwan villa semua. Dari ayat 1 sampai 50 deh Yang terkenal itu ayat 45 Kata Daud begini Aku mendatangi engkau Dengan apa? Dengan eh, Atas nama Tuhan Yang Maha Kuasa yang ya Jadi saya melawan Melawan Goliat Yaitu penista agama Pendeta cabul Dan perempuan Sunda Datang dengan Nama Yesus Kristus Saya mendatangi mereka ya Melawan mereka dengan Nama Yesus Kristus satu-satunya Nista agama, pendeta cabul dan Perempuan Sundal Ini bolehlah disebut Goliat Goliat itu kan gede pak Gede apanya pak? Gede mulutnya Gede bohongnya, gede nipunya, ya. Waduh, ini kayaknya ada yang mengena ini Ikhwan Bila semua ya. Kalau kita dengarkan apa yang dikatakan pendeta HTD ini ya, menjelaskan penista cabul sundal nih diperumpamakan dari Goliat ini. Ini ini ini kepada siapa ya? Kita nggak perlu menyebutkan siapa si goliat ini yang dituju Pak HTD ini ya. Seorang panista dan cabul sekaligus Sundal kita nggak perlu menyebutkan apa yang analisa kita. Tetapi kita bisa menganalisa dalam pikiran kita siapa yang dituju dan menggambarkan Daud ini uh, pendeta HTD. Nah sedangkan baru-baru ini dalam minggu-minggu ini banyak sekali peristiwa tentang perseteruan antar uh, pendeta dan perseteruan pendeta HTD ini dengan orang-orang di sekitarnya sesama Kristen Ya mungkin berbeda apa ya? berbeda denomin atau berbeda prinsip. Jadi mereka tuh sering berseteru dan sering serang. Ya pastinya kita tahu kepada siapa ini dituju. Di sini pasti ada yang ditabokin dan ada yang Ya kuling-kuling salto salto ya dengan mendengar mendengar apa yang dikatakan pendeta HTD ini. Nah kita lanjutkan videonya supaya kita bisa menelaah juga siapa sih sebenarnya yang dituju pendeta HTD, gitu kan? Ya penistagama agama tahu sendiri toh mulutnya apa? Penuh dengan sumpah serapah, penuh dengan penistaan ya. Pendeta cabul apa penuh dengan sumpah serapah bahasa kebun binatang, bahasa rumah sakit jiwa. Ya. Demikian pula perempuan Sundal juga sama, bahasanya sama kebun binatang juga, rumah sakit jiwa juga. Ya. Mereka membanggakan hal-hal eh, seperti itu. Lalu lawannya mereka kan bertiga itu ya, penista agama, pendeta cabul sama perempuan Sundal Lawannya siapa? HTD. HTD datang dengan nama Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Siapa itu? Yesus Kristus. Dalam satu keyakinan ya. Mungkin kita nggak akan melewati batas ranah. Bagaimana pendeta HTD itu meyakini Tuhannya siapa. Dan dia mengibaratkan kepada siapa. Dan juga lawannya Goliat ini siapa. Tapi kalau kita telah Uh, Penista cabul sundal Orangnya berbahasa kebun binatang ya <laughs> Intinya banyak yang berbahasa kebun binatang Dan teriak-teriak Kalau kita katakan mungkin kalau kita muslim itu Bisa dikatakan tidak punya adab Nah di sini kita melihatnya Ada apa di minggu-minggu ini Pendeta HTD dengan siapa dan siapa yang teriak-teriak Seperti memakai bahasa kebun binatang Si pendeta cabul atau si sundal ini Bahkan pendeta HTD ya kalau kita ketahui Dengan tenangnya dalam segala sesuatu hal dan dalam segala situasi Mungkin kalau kita lihat secara muslim Mereka-mereka ini tetap berbeda Keyakinan itu kan tetap dalam apa ya Menuhankan itu terbeda. Mereka tuannya siapa, dan pastinya Muslim tuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka mengatakan, pencipta alam semesta, siapa itu terserah mereka. Tapi kita melihatnya di sini, perseteruannya, persetujuan dengan tenangnya Pendeta Htd menghadapi orang-orang yang berbahasa kebun binatang. yang mungkin kemarin sudah, sudah kita munculkan bahasa-bahasa kebun binatang itu. Nah disinilah kita bisa menganalisa secara positif dalam pikiran kita sendiri Tanpa harus kita sebutkan siapa sih yang dikatakan berbahasa kebun binatang Ya jadi senjata saya itu senjata saya firman Allah Ya nggak perlu pakai yang lain nanti endingnya yang menang siapa Pak Ya semua sudah tahu akhirnya yang menang Daud ya Daud yang mendatangi dengan firman Tuhan yang mendatangi atas nama, atas nama Allah satu eh, eh, penista agama, itu cuman gede bohongnya doang, ya, koar-koar doang, ya. <tuh> ya, pengecut juga, ya. Ya, mestinya kan datang ke sini biar diproses hukum, gitu dong, ya. Mestinya kan begitu pengecut dia, ya pengecut ya, kemudian pendeta cabul juga sama, pendeta cabul itu punya punya predikat atau gelar cabul, tapi sok suci, shalom saudara, kita harus kudus lah, kamu sendiri capnya pendeta cabul, ya, perempuan sundal juga sama, perempuan sundal ya, bahasanya bahasa kebun binatang, ya, bahasa uh, rumah sakit jiwa, ya, Nah di akhir ini Nampaknya lebih jelas ya Lebih jelas Dan pendeta HTD yang e, Mengibaratkan dirinya itu sebagai Daud Dengan yakin gitu Sudah yakin dia akan menang Mungkin kalau di cerita itu Daud dengan lawan Goliat ini Mungkin sudah dipastikan Daud pemenangnya Tapi dalam mengumpamakan ya Satu perumpamaan pendeta HTD ini sebagai Daud ini punya keyakinan pendeta HTD punya kemenangan Karena memprediksi bahwa penista ini orangnya pengecut Nah kalau yang cabul ini orangnya eh, sok suci katanya kan Nah yang Sundal ini berbahasa kebun binatang Yang pastinya kita analisa sendiri jangan sampai kita sebut namanya Serah-serah pendeta ATD tertuju pada siapa? Yang jelas Ikhwan Vila semuanya tahu. Disinilah yang kadang-kadang perseteruan antara mereka tidak disadari bahwa mereka sendiri masih banyak masalah di antara mereka. Walaupun konteksnya itu dikatakan masalah pribadi antar individu. Tetapi kalau namanya sudah dipublikasikan berarti sudah bisa menjadi konsumsi publik. Dengan adanya dikonsumsi publik seperti ini, jangan katakan umat muslim membahas seperti ini sebuah hal yang dikatakan gerumpi, bukan, tetapi kita umat muslim, channel-channel muslim Mereaksi hal-hal seperti ini, melihat dan menonton uh, satu perseteruan seperti ini untuk ya memberikan satu edukasi kepada umat-umat muslim bahwa di antara mereka itu ternyata ada perseteruan yang tidak pernah selesai. Dan tidak selesai-selesai. Dan kita bisa melihat ya di antara persetujuan ini apakah hal tersebut bisa menjadi sebuah contoh bagi pemuka agama. Jadi kalau Ikhwan Bila semua saudara-saudaraku Muslim semuanya yang mungkin mau pengin murtad, gitu ya, ingin kok kok kok murtad, gitu ya, berpikirlah dua kali, berpikir dua kali, berpikirlah seribu kali dan pikirkan. Seribu kali untuk yang satu kali Itu prinsipnya Pikirkan seribu kali untuk yang satu kali Kenapa? Anda sekarang bisa membuka luas Bagaimana informasi bisa kita dapat Di antara mereka saja tidak selesai-selesai Apalagi uh, masalah yang besar Ini kalau saya katakan Ini masalah sepele sih Antara individu dan individu tetapi dampaknya di dalam kekristenan itu sangat luar biasa, karena membawa nama Kristen. Jadi, di sini perseteruan ini memang uh, kayaknya masih berlanjut. Nanti kita akan melihat endingnya sampai di mana, memanasnya sampai di mana. Kita lanjutkan dulu videonya, pendeta heditan. apakah masih ada ending yang menjelaskan si cabul uh, ini siapa? Pengecut yang katanya penista ini dikatakan HTD ini siapa? Yang cuman besar-besar ngomong kuar-kuar tapi tidak berani datang itu siapa? Dan yang sundal yang katanya bahasa kebun binatang itu siapa? Kita lanjut videonya. Ya, jadi terima kasih nih yang ngirim tema seperti itu ya. HTD itu ibarat jauh. Melawan guliat, guliatnya itu ya mereka itu penista agama, pendeta cabul, dan perempuan sundal. Ya HTD datang dengan firman Allah Oke okay, nampaknya endingnya sudah sudah kita dapat dan itulah tadi uh, bahwa Si penista itu siapa kita bisa analisa, orangnya suka keluar-keluar dan pengecut pendeta cabul siapa yang cabul itu seperti apa orangnya siapa kita bisa menganalisa dan sundal seperti apa dan siapa dia yang pastinya kita hanya bisa menganalisa dan menonton seperti layar tancap terima kasih untuk ikhwan Villa semuanya yang setia dengan kita channel tetap dukung channel-channel muslim eh, mari kita bersama-sama menghadang para penghujat para penista dan para misionaris semoga ikhwan Villa semuanya Selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap dalam iman dan Islam kita, tingkatan iman dan taqwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mendapatkan surga yang jannah, dan akhirnya channel akan.